Pemegang KIS atau Kartu Indonesia Sehat, bakal dapat Bansos PKH Tahap 1 dan BPNT pada Januari 2023 jika nama dan nik terdaftar di bawah ini. Seperti diketahui, KIS atau Kartu Indonesia Sehat merupakan Kartu Identitas Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS, Kesehatan. Manfaat dari memiliki KIS atau Kartu Indonesia Sehat salah satunya untuk warga miskin mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Tak hanya mendapatkan jaminan kesehatan saja, namun pemegang KIS penerima bantuan IURAN, PBI, bisa mendapatkan bansos PKH pada 2023. Selain itu, Syarat penerima bantuan tersebut adalah pemegang KIS-PBI harus terdaftar di DTKS Kemensos serta kartu berstatus aktif. Bantuan Sosial atau Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH diprediksi akan cair pada Januari 2023. Hal ini berdasarkan jadwal pencairan PKH pada 2022, di mana saat itu penyaluran dilakukan 3 bulan sekali dalam 4 tahap yaitu Januari, April, Juli, Oktober Berikut ini adalah rincian jadwal pencairan PKH Tahap 1 Januari, Februari, Maret Tahap 2 April, Mei, Juni Tahap 3 Juli, Agustus, September Tahap 4 Oktober, November, Desember Apabila tidak ada perubahan jadwal pencairan, maka pemilik KIS berkesempatan untuk mendapatkan bansos PKH Januari 2023. Selain itu, bantuan PKH tahap 1 Januari 2023 hanya dicairkan kepada pemilik KIS dengan ciri seperti berikut. Kriteria ibu hamil dapat PKH rp rupiah satu tahun atau Rp750.000 per tahap. Kriteria anak balita dapat PKH 3 juta rupiah satu tahun atau 750 ribu rupiah per tahap. Kriteria pelajar SD, sederajat dapat PKH 900 ribu rupiah satu tahun atau 225 ribu rupiah per tahap. Kriteria pelajar SMP, sederajat dapat PKH 1,5 juta rupiah satu tahun atau 375 ribu rupiah per tahap. Kriteria pelajar SMA sederajat dapat PKH 2 juta rupiah satu tahun atau 500 ribu rupiah per tahap. Kriteria lansia dapat PKH 2,4 juta rupiah satu tahun atau 600 ribu rupiah per tahap. Kriteria disabilitas dapat PKH 2,4 juta rupiah satu tahun atau 600 ribu rupiah per tahap. Ketahui status penerima Bansos PKH Januari 2023 di laman website cek yakni 1. Login link cek Bansos Go ID. 2. Pilih nama provinsi hingga desa sesuai alamat di KTP 3. Input nama lengkap sesuai KTP dan kode verifikasi yang tertera di layar 4. Klik tombol Cari Data 5. Muncul daftar penerima bantuan ini Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan bahwa bantus PKH akan kembali cair pada 2023. perlinsos tahun depan mencapai 479,1 triliun rupiah. Ini sedikit lebih bawah dibandingkan tahun ini yang 502,6 rupiah. Namun sekali lagi, ini kita punya paket yang memberikan tambahan 1829 triliun rupiah, termasuk untuk subsidi minyak goreng. Tambahan bansos dan lain-lain pada saat kita menghadapi guncangan, jelas Menteri Keuangan dalam acara konferensi pers Nota Keuangan dan RUU PBN 2023 pada 16 Agustus 2022. Lebih lanjut, Menteri Keuangan menjelaskan sebagian anggaran tersebut akan dialokasikan melalui Kementerian Sosial dalam bentuk program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat KPM. Itulah ulasan terbaru mengenai ciri-ciri pemilik KIS BPJS Kesehatan yang bisa dapatkan Bansos PKH Januari 2023. Lengkap dengan perkiraan jadwal cair. Bansos PBJK 2023 bisa dicairkan? Kabar baik. Segera buka cek Bansos, Kemen Sos, Go ID. Pemerintah melanjutkan program Bansos penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBJK 2023. Apakah ada aturan baru Bansos PBJK 2023 bisa dicairkan? Simak penjelasan selengkapnya di artikel ini. Sebelum membahas lebih jauh apakah Bansos PBJK 2023 bisa dicairkan. Anda perlu memahami lebih dahulu apa itu PBJK. PBJK merupakan program jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Para penerima PBJK 2023 bisa menggunakan fasilitas kesehatan semaksimal mungkin tanpa perlu membaik. Art Premi atau Iuran BPJS Kesehatan tiap bulan. Pasalnya, Iuran dibayarkan oleh pemerintah melalui APBN dan APBD. Tidak semua orang bisa mendapatkan fasilitas PBJK 2023. Ada beberapa syarat PBJK 2023 yang perlu dipenuhi jika ingin iuran BPJS Kesehatan ditanggung negara. Syarat penerima bansos PBJK 2023. Merujuk para peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019, masyarakat yang ingin mendapatkan Bansos PBJK 2023 harus memenuhi syarat di bawah ini. 1. Warga Negara Indonesia 2. Memiliki nik yang terdaftar di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri 3. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial karena tergolong fakir miskin Cara daftar Bansos PBJK 2023 Setelah Anda memenuhi syarat di atas, maka Anda bisa mengikuti panduan cara daftar Bansos PBJK 2023 di bawah ini. 1. Mengajukan permohonan pendaftaran PBJK 2023 ke desa, kelurahan sesuai domisili dengan membawa KTP dan KK. 2. Pihak perangkat desa, kelurahan akan memeriksa data-data. Jika dinyatakan memenuhi syarai maka akan diteruskan ke Dinas Sosial. 3. Dari Dinas Sosial selanjutnya akan meneruskan kesulan permohonan pendaftaran PBJK 2023 ke bupati Wali Kota. Kemudian diteruskan ke Gubernur hingga ke Menteri Sosial. 4. Di Kementerian Sosial, data yang telah masuk akan dilakukan verifikasi dan validasi. Lima. 5. Jika lolos verifikasi dan validasi, maka calon peserta akan dimasukkan ke dalam kepesertaan BPJS Kesehatan PBJK 6. BPJS Kesehatan akan memproses pendaftaran baru, kemudian akan diteruskan kepada peserta. Cek Penerima Bansos PBJK 2023 Untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai peserta Bansos PBJK 2023, anda bisa memeriksanya dengan mengikuti panduan di bawah ini. 1. Buka laman cek bansos. Kemensos.go.id melalui HP atau laptop. 2. Masukkan alamat provinsi, kecamatan, kelurahan, desa tempat Anda tinggal sesuai KTP. 3. Tuliskan nama lengkap sesuai yang tertera di KTP. 4. Isilah kode capca dalam kolom yang tersedia lalu klik tombol cari data. 5. Sistem cek Bansos akan melakukan pencarian data sesuai yang telah Anda masukkan. Jika Anda terdaftar sebagai penerima Bansos PBJK 2023, maka akan muncul notifikasinya. Apakah PBJK 2023 bisa dicairkan? Iuran para peserta BPJS Kesehatan PBJK 2023 yang ditanggung oleh pemerintah adalah sebesar Rp42.000. Adapun kelas kepesertaan yang didapatkan yakni kelas 3. Lantas, apakah Bansos PBJK 2023 bisa dicairkan? Sayangnya, program Bansos ini tidak bisa dicairkan atau diuangkan. Peserta hanya bisa menikmati program Bansos PBJK melalui layanan fasilitas kesehatan gratis. Anggaran pembayaran iuran PBJK 2023 langsung dibayarkan dari Pemerintah Pusat ke BPJS Kesehatan. Sehingga peserta tidak bisa mencairkan bansos tersebut. Bagaimana jika peserta tidak menggunakan layanan kesehatan PBJK 2023? Apakah tetap tidak bisa dicairkan? Jawabannya iya, meskipun layanan kesehatan BPJS Kesehatan tidak digunakan tetap tidak bisa mencairkan dana Bansos PBJK 2023. Iuran yang dibayarkan oleh pemerintah ditampung menjadi satu kesatuan sebagai subsidi silang membantu sesama peserta BPJS Kesehatan yang sakit. Demikian penjelasan mengenai apakah Bansos PBJK 2023 bisa dicairkan lengkap dengan syarat hingga cara daftar kepesertaan PBJK 2023.